Ke sekalian cara mengedit atau cara memasang terminal di video kita, kalian silahkan masuk di aplikasi YouTube Studio. Maaf, jadi dia akan seperti ini. Kalian klik video yang kalian ingin memasang terminalnya ke video itu seperti ini, dan klik bagian di atas itu. dan klik di sini bagian atas pojok kiri ya. Dan klik sebenarnya saya sudah ngasih thumbnail ya. Seperti ini cara membuat channel tapi ini saya tutorialin buat kalian ya. Klik ubah. Dia akan bawa kalian ke dokumen dan klik kembali yang kalian sudah edit thumbnail. Tapi kalian edit dulu thumbnail kalian ya seperti ini jika dia seperti ini dia munculkan thumbnail kalian seperti ini kalian klik di bagian pojok kanan atas pilih sudah itu dia akan seperti ini kalian klik bagian pojok kanan atas yaitu simpan dan selesai thumbnail kalian sudah jadi dibuat Oke, jangan lupa klik like dan subscribe, ya.